cara pertama untuk membuat kocek les nah itu yang pertama ini ukurannya kira-kira lebarnya itu 13 13 eh, panjangnya itu sekitar 6 cm atau 7 cm nah ini udah dengan lem lem perekat ya. Nah, ini lem yang tipis itu. Nah, kain pislin maksudnya kain pislin yang tipis itu. Nah, setelah itu kita setrika. Setrika. Nah. Kita setrika seperti ini biar dia lengket ke bahannya ya. Setelah itu kita lipat dua seperti ini. Nah, kita lipat dua, terus kita setrika lagi nanti. Biar dia lebih rapi lagi, ya. Nah, seperti ini, atau kita kasih jarum pentul dulu, baru kita setrika. Kalau merasa sudah rapi, nah, seperti ini, kita setrika dengan suhu yang panas, ya. Setrikaannya, nah, serapi mungkin biar nanti hasilnya juga rapi ya kita setrika biar dia membentuk patahan setelah itu nah ini kalau kita sudah setrika kita ukur ya ini ukur ini sekitar uh, 11 lebarnya itu saya kasih 11 cm tapi kampu di samping kanan dengan kirinya itu 1 cm. Jadi sekitar total semuanya itu 14 atau 13 cm gitu. Nah, ini lebarnya uh, 2,5 cm ya. Nah, 2,5 cm. Nah, itu saya kasih garis gini biar kita tahu yang mana letak uh, rapinya gitu, biar kita tahu letak rapinya. Nah, ini kalau kita sudah ukur, kita sudah garis. Nah, ini lebarnya 2,5 tadi. 2,5 cm. Setelah itu, ini kita pinggir-pinggirnya udah kita jahit sampai bawah. Sampai bawah. Nah, ini ada lebih sedikit gitu ya. Yang bagian bawahnya itu. Nah. Ini Nah, baru kita balik kita balik seperti ini nah, lihat yang bagian ujung, itu biasanya uh, nah, ini yang lebihnya itu, yang di bawah kita potong, tapi jangan sampai pas ya, nanti kita mau jahit, jadi jangan sampai pas, ini yang lebihnya saya potong nah, setelah itu kita balik nah, lebihnya itu kira-kira 1 cm kita balik kita balik, nah, hasilnya seperti ini setelah itu kita setrika lagi biar dia rapi biar dia rapi kita setrika dari rapi kita setrika lagi. Kalau sudah disetrika, nah ini kita ukur. Ini yang udah dari luar. Nah, ini kita ukur e, 2,5 cm nah sekitar segitu. Nah, itu kita jahit. Jahit sampai ujung. Kalau sudah dijahit, itu hasilnya seperti ini. Nah, ini saya tadi bilang ini lebarnya itu 2,5 cm nah ini udah kita jahit dari ujung sini ketemu ujung nah udah kita jahit setelah udah kita jahit kita obras yang bagian lebihnya ini nah bagian lebihnya kira-kira 1 cm atau setengah cm gitu nah ini kita obras setelah itu untuk ukuran koceknya ini saya Uh, lebarnya itu sekitar 14 14 cm 14 cm nah sedangkan panjangnya itu 40, 40 cm ya, 40 cm tapi kalau kalian mau sesuai ukuran kalian yang beda ya terserah ya Nah ini kira-kira untuk koceknya untuk ukuran koceknya Uh, untuk uh, di sini nah ini ini bagian yang udah kita jahit tadi itu ketemu dengan garisnya yang bagian bawah ya ini koceknya sebelah kiri maka saya tuliskan gitu kocek sebelah kiri itu kita jahit sesuai dengan uh, yang udah kita jahit tadi sebelumnya nah ini dia jadi jahitan ketemu garis ya jahitan ketemu garis nah jangan lupa di belakangnya itu udah dibentang kocek kain koceknya jadi e, kain koceknya itu udah dibentang dibagi dua gitu ya jadi bentang dibagi dua nah ini yang tadi saya bilang itu kita jahit dulu heh yang lurusan tadi itu nah seperti itu kita jahit sesuaikan dengan garisnya jahit, jahit, jahit. Sampai selesai. Kalau sudah dijahit hasilnya dia seperti ini. Nah, nanti kita balik gitu Nah, ini udah dijahit ya. Nah, ini udah kena ke baju. Nah, ini koceknya sebelah kiri. Lebarnya itu uh, di sini koceknya saya buat itu lebarnya 11. Eh pan lebarnya 11. Uh, panjangnya 2,5 nah seperti ini Nah ini kalau sudah dijahit ya uh, setelah itu ini saya pakai kain bantu itu uh, panjangnya 14 lebarnya 2,5 ya Nah jadi seperti ini Nah setelah itu kalau sudah dipotong kita sejajarkan dengan kocek Nah kita sejajarkan nah sampai di situ Nah, ini kita jahit dari sini, kasih teleskopnya sini, jadi nggak sampai ujung, ya. Kita jahitnya nggak sampai ujung. Kalau sudah dijahit, itu dia hasilnya seperti ini, Nah, ini kita udah jahit, ya, yang dari sini sampai ke sini. Nah, itu kita jahit, jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, itu dia udah kita tempelkan dengan koceknya ini koceknya kita le bentang gitu terus kita bagi dua nah ini ini di atasnya saya kasih jarum pentul nah ini saya kasih jarum pentul biar dia nggak geser gitu biar dia enggak geser di bawahnya juga saya kasih jarum pentul nah jadi yang di belakangnya tuh udah kena dengan kocek ya setelah setelah itu, nah ini ini kita gunting gitu, nah jangan lewat dari dari koceknya ya gitu ya, jangan lewat dari e, bentuk koceknya, nah ini seperti ini, nah ini kita gunting, ingat jangan sampai kelewatan ya, nah seperti ini, nah agak serong gitu, nah kalau sudah kita masukkan ini kain bantu tadi itu kita masukkan masukkan ke dalam nah seperti ini nah ini udah kita gunting ya sampai dengan ke kocek dalamnya Nah jadi bentuknya itu seperti ini Nah kita jahit nanti pinggir-pinggirnya nah seperti ini Nanti kita jahit ping, bagian pinggir-pinggirnya, kita tekan ya. Setelah itu, kita jahit tekan nih, sampai ujung sini yang di dalam, ya. Jangan yang di luar, yang di dalam ini. Nah, biar dia enggak menggelembung gitu. Nah, biar dia enggak menggelembung, biar dia cantik gitu ya. Makanya, kita harus jahit tekan yang di sininya. Nah, seperti ini.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 Dulu warnanya ini, nah, kita tekan yang bagian koceknya itu. Nah, awal mulanya kan seperti itu. Nah, ini kalau kita tekan jadi gini, dia ya. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini kita tekan, jangan sampai menggelembung. Ini kita jarum pentul dulu biar gak geser gitu. nah seperti ini, nah kalau sudah rapi ya menurut kita sudah rapi baru kita jahit ya nah jadi kita dirikan gitu bagian lesnya itu kita dirikan Nah, ini yang bagian belakangnya itu langsung kita kenakan gitu nah ini bagian belakangnya itu bagian belakangnya itu nah ini dia nah ini kita kenakan jadi dia itu kayak belipat gitu ya Tadi kan itu dibentang, dibentang terus jadi kita lipat, lipat, lipat ke bawah gitu, jadi kenakan kainnya, kain koceknya. Nah, jadi seperti ini, nah, jadi seperti ini. Kalau dari belakang itu, nah, seperti ini ya, nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari belakang. Dari belakang ya Itu dia kelihatannya seperti ini Nah itu koceknya ini Bagian koceknya itu udah terlipat Nah seperti ini jadinya nanti Kalau kita udah jahit Nah seperti ini ya Kalau, kalau sudah itu nanti baru kita jahit Nah itu kenakan bagian koceknya Nah jadi awalnya begitu Nah kita lipat begitu Nah jadi begitu ya Nah seperti itu dia membentang gini kita lipat dua jadi kenakan gitu sesuaikan dengan koceknya sesuai dengan koceknya nah seperti ini kalau sudah dijahit hasilnya ada seperti ini nah ini nah seperti ini jadi kena ke koceknya kena ke koceknya itu ya nah kena koceknya jadi bentuknya itu seperti ini nah ini kena koceknya yang udah dilipat 2 nah seperti ini nah nanti baru yang lebihnya ini kita potong nah yang lebih nah ini kita jahit sampai situ situ set nah yang lebihnya itu kita potong nanti